Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Alhamdulillah para santri semua di mana kalian berada, muridin muridat yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, saya banggakan. Kita melanjutkan jangan berikutnya bahwa kita harus hidup, kita ini harus gerak, ya, harus gemar berpikir, rajin belajar, aktif kegiatan sosial, pandai bergaul, ikhlas dalam berjuang dan berderma, yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas kreatif dan inovatif kemarin kita sudah mencarakan bahwa kita harus gemar berpikir dan rajin belajar sekarang kita harus aktif kegiatan sosial aktif kegiatan sosial ini justru merupakan satu uh, tugas kerosulan dan standar kewalian seseorang, anak-anak sekalian, para santri, para ini jadi bukan sesuatu yang rendah sesuatu yang sangat mulia semua para rasul, para wali adalah sangat peduli terhadap kehidupan masyarakat sehingga kita harus meniru peran-peran beliau, mengisi peran-peran beliau, aktif kegiatan sosial di mana saja yang khususnya yang namanya Amar Ma'ruf Nahimungkar atau Meninggikan kalimat Allah dan meratakan rahmatnya ke seluruh alam program aktif kegiatan sosial ini <tuh> perlu menjadi bagian daripada aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan kita membiasakan aktif kegiatan sosial peran-peran apa saja yang kita bisa ambil dari peran-peran yang kosong dalam kehidupan sosial ini akan bernilai sangat luar biasa <tuh> akan membentuk pribadi kita seperti matahari yang nantinya akan bisa menerangi menghangatkan bahkan menghidupkan sesuatu yang mati nah, dalam kehidupan ini maka akan terjadi kehidupan baru karena jiwa sosial jiwa namanya adalah prender eh, <coughs> sosial prender ya, sosial prender kemampuan kemandirian dalam bermasyarakat target kita bukan sekedar menjadi orang solih Anak-anak sekalian, para santri, para muridin Kita harus menjadi seorang tokoh yang muslih Bagaimana membangkitkan orang-orang lain menjadi solih Tapi tentu diri kita sendiri dulu harus solih Dengan cara gemar berpikir dan rajin belajar Kita kemudian menjadi solih setelah kita solih Maka kita mendakwahkan kesolihan Dan membangkitkan manusia-manusia agar menjadi solih aktif kegiatan sosial ini yang betul-betul harus menjadi pelatihan kita sejak sedini mungkin mungkin kalau di pesantren kita ada latihan menjadi pengurus latihan menjadi apa namanya pramuka kehidupan apa saja di kehidupan-kehidupan miniatur dari masyarakat adalah merupakan pembelajaran yang luar biasa khususnya juga kemampuan untuk menyampaikan ide-ide di dalam masyarakat kecil yang kita menjadikan sebagai bagian dari kehidupan kita ini. Maka rajin belajar aktif kegiatan sosial ini penting untuk kita. Yang kedua, yang selanjutnya berarti yang keempat adalah kita ini harus pandai bergaul. Pandai bergaul serawung dengan siapa saja bisa, tetapi tidak larut dengan apa saja kita di mana saja berada kita bisa tetapi kita tidak terpengaruh Bahkan kita mempengaruhi mereka Agar semua yang kita tempati ini menjadi manis karena adanya kita Menjadi terasa ada asinnya karena adanya kita Bukan sebaliknya kita yang terkena oleh pengaruhnya itu Itu namanya pandai bergaul Kita bisa membawa siapa saja menuju jalan Allah dengan bijaksana, memang ini adalah misi Allah menyuruh kita. Kita ini diperintah oleh Allah setiap kita untuk bisa mengajak manusia, siapapun ke jalan Allah, jalan kebaikan, jalan kebenaran. Nah ini Sehingga kita harus pandai bergaul. Kalau ini sudah menjadi citra diri kita, maka diri kita akan menjadi seperti bulan. Karakter bulan ini adalah luar biasa, mempengaruhi alam semesta, tetapi tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menduga bahwa kehidupan ini sebetulnya kita yang mempengaruhi, kebangkitan ini sebetulnya kita yang mendesain tetapi tidak ada orang yang tahu, sehingga uh, seolah-olah kita teduh-teduh saja indah-indah saja, tetapi sebetulnya di luar daripada teduh dan indah, kita telah mempengaruhi semua kehidupan yang ada nah ini Dua hal ini yang penting juga untuk kita senantiasa, kita pegangi sebagai prinsip diri kita supaya kita pandai bergaul. Maka kita berlatihlah untuk senantiasa bergaul dengan siapa saja, tapi ingat komitmen kita membawa mereka ke jalan Allah. Saya kira demikian para muridin, muridat, para santri di mana saja berada kalian, mudah-mudahan sukses selalu. Dan bersama dengan berkah dan ridho allah swt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.